Oke hari ini masih banyak teman-teman kita yang pengen tahu ya kan Aplikasi pinjol apa saja yang hari ini berkemungkinan datang ke rumah Dan hari ini aplikasi apa saja yang sedang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia Dan hari ini banyak yang ketakutan setelah mendapatkan pesan-pesan WA Yang katanya pihak debt collector lapangannya pengen datang ke rumah Mbak kira-kira aplikasi apa aja sih Bang? Nah, akan kita bahas pada video kali ini. Oke, siapa yang hari ini sudah menggunakan aplikasi Shopee, baik Shopee PayLater atau mungkin Shopee S. Pinjam atau mungkin Kredivo, Akulaku, Indodana, terus beberapa produk-produk seperti Home Credit, pembiayaan dan pinjaman uang yang mungkin hari ini belum mampu membayar dan hari ini sedang pusing banget. Pengen mencari solusi bagaimana cara cepat melunasi semua hutang-hutang yang hari ini sedang kita belum mampu bayar Ya kan seperti itu Oke okay, yang pertama aku pengen ngejelasin ya tentang aplikasi pinjol apa saja Yang mungkin hari ini sudah punya debt collector lapangan Sebelum menjawab video kali ini aku pengen mengajak kalian untuk berpikir jernih sejenak Aku pengen mengajak kalian untuk mengistirahatkan perasaan yang hari ini sudah terus terkorbankan Aku pengen mengajak kalian juga untuk menghemat semua energi untuk berhenti memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi Oke kita akan terus lanjut untuk aplikasi pinjol apa saja yang mungkin hari ini sudah punya debt collector lapangan jadi, sebelum menjawab itu, aku pengen mengajak kalian beberapa hal yang tadi aku sebutkan supaya bisa untuk bersikap tenang. Hari ini yang buruk itu pemikiran kita, sehingga akhirnya juga berimbas kepada semua aspek kehidupan hari ini. Dan itu jangan diteruskan lagi. Oke, lanjutlah, Bang. Kita tuh penasaran ya, aplikasi apa aja yang mungkin hari ini sudah punya dev kolektor lapangan. Oke, ini berkemungkinan berdasarkan beberapa pengakuan dari teman-teman subscriber di kolom komentar. Beberapa pengakuan dari DM Instagram, Snack Video, dan lain sebagainya. Tentang pengalaman mereka yang sudah ketemu langsung sama pihak debt collector lapangan dari beberapa aplikasi-aplikasi. Yang akan kita jelaskan pada video kali ini. Oke, untuk di aplikasi pinjol yang pertama itu adalah aplikasi kredit pintar. Karena mereka katanya sudah bekerja sama bank BPTN atau bank BPN nggak tahu yang aku juga belum baca beberapa informasinya Cuma yang jelas mereka katanya sudah bekerja sama sama bank BPTN atau bank apa Kalian bisa searching informasinya di Google langsung Supaya nanti tidak menjadi sebuah pertanyaan lagi Aplikasi kredit pintar memang sudah memiliki debt collector lapangan dan tidak untuk di semua daerah. Lantas penasaran, aplikasi kredit pintar ini sebenarnya sudah ada debt collector lapangannya untuk di daerah mana saja? Untuk saat ini, ya berdasarkan beberapa pengakuan dari subscriber dan follower kita, itu hanya untuk di daerah Jabodetabek. Bahkan hari ini banyak juga teman-teman yang berdomisili tinggal di Jabodetabek juga belum didatangin sama debt collector lapangan aplikasi Kredit Pintar untuk aplikasi Pinjol terus bang bagaimana dengan aplikasi yang selanjutnya bagaimana dengan aplikasi MauCash apakah sudah ada debt collector lapangannya untuk aplikasi MauCash kalau gua nggak salah itu sudah bekerja sama dengan pihak FIF ya untuk di aplikasi MauCash kalau enggak nggak salah ya kan dan apakah sudah ada debt collector lapangannya untuk di aplikasi MoKe? Berkemungkinan ada, tapi hanya untuk daerah-daerah tertentu saja. Jadi yang selanjutnya untuk aplikasi apa lagi bang? Mungkin aplikasi Tunaiku. Tapi aplikasi Tunaiku ini kan juga tidak bisa digunakan oleh orang-orang yang berada di luar Jabodetabek. Untuk di aplikasi Tunaiku itu karena mereka juga sudah bekerja sama dengan pihak Amarbank. Oke, itu untuk tiga aplikasi pinjol ya. Dan hari ini ada beberapa aplikasi tambahan yang mungkin banyak digunakan oleh uh, subscriber kita ya. Seperti Shopee Pay Letter, Shopee S Pinjam, Terus uh, yang selanjutnya itu adalah Aku Laku, Credivo, uh, Terus ada Home Credit, ada juga beberapa produk-produk pembiayaan ya kan. Jadi kemarin banyak yang bertanya-tanya Kredivo itu kenapa tidak ada di daftar list aplikasi pinjol Bang apakah mereka sudah ilegal, apakah aplikasi Kredivo akulaku home credit yang hari ini tidak ada di daftar list pinjol legal OJK dan hari ini banyak yang bertanya-tanya tentang aplikasi Kredivo. Untuk seluruh pengguna aplikasi Kredipo yang mungkin sudah pernah melakukan pengajuan pinjaman di situ Mungkin sudah pasti akrab dengan aplikasi Kredifest Karena hari ini buat kalian yang pengen pinjam-pinjam Mungkin Kredifest-nya yang bekerja sama Kredifo atau Credivo-nya yang masuk ke dalam Kredifest Nanti akan kita jawab pada video selanjutnya Terus untuk di aplikasi akulaku itu sudah ada Asetku Asetku itu juga bekerja sama dengan pihak aplikasi akulaku. Jadi sudah terjawab sudah dan untuk di empat aplikasi yang tadi kita jelaskan sudah punya debt collector lapangan Untuk di aplikasi kredi, fukula, kredit wakulaku home credit terus ada indodana ya kan dan beberapa produk-produk pembiayaan yang sudah raksasa banget yang udah besar itu sudah punya debt collector lapangan dan kalian tidak perlu khawatir. Kenapa tidak perlu khawatir? Karena memang tidak di semua wilayah Republik Indonesia untuk empat aplikasi yang tadi kita sebutkan sudah punya debt collector lapangan. Jadi hanya untuk masih daerah-daerah tertentu saja. Dan bagaimana, Bang, kalau seandainya mereka memang benar datang ke rumah? Ya kan, itu pertanyaan banyak juga yang seperti itu. Terus ada yang mengeluhkan bahwasanya beberapa debt collector lapangan yang tadinya datang ke rumah kita tuh nggak mau pulang Bang kalau seandainya kita belum melakukan pembayaran dan penyicilan banyak juga laporan yang seperti itu terkait tentang debt collector lapangan ya yang mau datang ke rumah sebenarnya nggak ada masalah silahkan saja datang dan berikan penjelasan dengan baik dan benar dan kita akan terus berusaha ya untuk bisa melunasi setiap hutang-hutang yang hari ini sudah kita pinjam Ya it's okay Gue sependapat dengan itu hutang memang harus dibayar Tergantung aplikasinya Kalau yang ilegal itu Pihak Menkopol Polhukam sudah menjelaskan Agar untuk tidak usah dibayar lagi Dan empat aplikasi yang kita jelaskan pada video ini Seperti Kredivo, Akulaku, kredit dan Indodana itu Masih mempunyai legal standing, legal OJK Ya kan? Terus apa sih bang yang akan kita lakukan ketika pihak debt kolektor lapangan yang tadi katanya sudah datang ke rumah terus gak mau pulang karena kita memang belum mampu untuk melakukan pembayaran. Setelah kalian menjelaskan bahwasannya situasi dan kondisinya hari ini kalian memang belum benar-benar punya uang dan mereka masih ngotot agar untuk minta dibayarkan. ya Selama masih dalam bahasa yang baik dan sopan jelaskan saja kembali bahwasannya kita memang belum punya uang. Tapi ketika mereka nggak mau pulang, ya kalau di luar rumah ya silahkan saja. Yang penting kalian tetap harus beraktivitas dan mencari uang. Bagaimana bang kalau seandainya mereka sudah masuk ke rumah? Ada dua catatan. Tanpa seizin si, si pemilik rumah silahkan teriakin maling sekalian. Tapi sih abang-abang debt collector ini juga sudah tentu paham bagaimana cara menagih yang baik dan benar dan yang tidak berlawanan dengan hukum yang hari ini sedang berlaku. Ya kan terus bagaimana bang ini mereka nggak mau pulang jelaskan bang bagaimana abang-abang DC yang cakep yang ganteng ya kan bagaimana saya mungkin bisa melunasi semua hutang-hutang saya hari ini kalau abang-abang membuat saya yang hadir hari ini tidak bisa bekerja tidak bisa mencari uang ya kan ya ya logikanya sih seperti itu bagaimana mungkin kita bisa bekerja dengan leluasa kalau hari ini kita masih menungguin abang-abang debt collector ini datang ke rumah hanya untuk menunggu pembayaran, ataupun mungkin penyicilan, dan kalian bisa menjelaskannya seperti video-video yang sebelumnya sudah kita share kepada kalian. Oke, okay? oke, okay, baik ya. Jadi, udah cukup jelas. Untuk yang belum jelas, kalian bisa menuliskan beberapa pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini, dan nanti kita akan langsung bantu jawab, ya kan? Untuk yang pertanyaannya belum dijawab, mungkin sudah terjawab pada video-video sebelumnya, ya. Untuk teman-teman yang hari ini masih baru galbay, tentu akan merasa panik.